kuserahkan padamu Tuhan penyesalan dan kebanggaan suka dan duka semua serahkan. yang telah lalu dan harapan yang terbayang masa depan dan rencanaku semua ku serahkan dalam tangan Mu Tuhan, Tu kemuliaanMu ku hidup ini sebagai persembahan yang berkat. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan, dan rencanaku, semua ku serahkan. Dalam tanganmu Ku persembahkan hidupku kepadamu Kei persembahan yang berkenan. I'm